Seorang urban explorer bernama Andy coba buat masuk ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah sebuah rumah jagal untuk hewan. Gedung itu dibangun tahun 1924 dan sekarang udah kosong dan terbengkalai. Gedungnya itu udah jelek banget dan bener-bener mau ambruk guys. Bahkan di dalamnya tuh juga banyak banget puing-puing atau reruntuhan dari gedung itu. Andy datang ke situ bareng temen temannya dan di tengah-tengah video pas Doi lagi ngelewatin sebuah pintu. Tiba-tiba, dua -tiba ringan ada, ada sesuatu yang lewat. Cepat banget! This so, this is where things kind of got a little weird. We were coming down these staircases, and I shined my flashlight to the left, and out of the corner of my eye, all I could see was someone in a black trench coat quickly rush over through the door and hide in the corner. I shine my flashlight down the elevator shaft that was right next to me and all of a sudden we all started hearing a bunch of voices and just people that were inside of the walls. Ada sebuah siluet berwarna hitam yang lewat dengan sangat cepat dan terekam beberapa detik aja di kamera ini. Dan kalau diperhatiin dan di slowmo videonya, disitu kelihatan cukup jelas kalau sosok yang tadi itu mirip kayak seseorang yang pakai sebuah jaket panjang. Mirip kayak yang dipakai sama detektif-detektif ala-ala Sherlock Holmes gitu, guys. Anehnya, sosok yang tadi itu seolah kayak kabur dan menjauh pas tahu kalau Andy dan teman-temannya ini mencoba untuk masuk ke ruangan yang tadi. Dan beberapa detik kemudian Andy mengaku kalau doi mendengar seperti banyak suara orang yang sedang mengobrol di balik tembok yang ada di ruangan itu. Padahal, Andy dan teman-temannya ini sama sekali nggak ngelihat ada orang satupun selama mereka eksplorasi di gedung bekas rumah jaga hewan itu. Gere -gere. Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini. So, di video ini ada seorang cowok yang lagi nyari kunci mobilnya yang tanpa disengaja jatuh ke sebuah rawa-rawa yang ada di bawah jembatan. So, karena kunci mobilnya itu ada di rawa-rawa, jadi Doi itu agak takut ya guys buat ngambil kunci mobilnya sendirian. So, Doi langsung nyalain kamera infonya dan ngumpulin keberaniannya buat masuk ke dalam kolong jembatan itu. Ada sebuah pergerakan di semak-semak yang ada di bawah jembatan itu. Dan kalau gua close up ke arah semak-semak yang tadi, di situ kelihatan ada sosok berwarna hitam yang dengan cepat sembunyi masuk ke bawah jembatan yang lebih dalam. Seolah sosok yang tadi itu kayak menghindari untuk berinteraksi dengan cowok yang pegang kamera ini. Gua udah coba buat zoom dan perhatiin baik-baik sosok yang tadi, tapi tetap aja ya sosok yang tadi itu sulit banget buat ngelihatnya. Gue sendiri juga jadi nggak yakin apakah sosok yang tadi itu cuman hewan aja yang kebetulan tinggal di rawa-rawa itu atau yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Tapi yang pasti akhirnya cowok ini berhasil buat ngambil kunci mobilnya yang jatuh ke rawa-rawa itu. Dan setelah itu Doi langsung buru-buru buat cabut keluar dari situ. So yang berikutnya ini bukan sebuah video guys tapi sebuah foto yang di-share di Facebook. Jadi ada seseorang yang memasang kamera CCTV di dalam areal rumahnya. Sebenarnya Doi itu masang kamera ini cuman buat alasan keamanan aja ya. Tapi baru sehari aja Doi pasang kamera CCTV di rumahnya, Doi langsung dapat notifikasi di handphonenya karena kamera itu berhasil menangkap pergerakan yang mencurigakan di malam hari. Dan ini fotonya. Kelihatan cukup jelas ya, di bagian ujung ruangan sebelah kiri, di situ ada sesosok bayangan hitam besar yang berdiri di depan pintu. Kris sama sekali nggak tahu itu siapa dan bayangan itu berasal dari mana. Karena pada saat foto itu diambil, penghuni rumah Kris itu udah pada tidur, guys. Dan sama sekali nggak ada orang di areal koridor itu. Dan meskipun gue coba buat zoom dan terangin sosok yang tadi, masih nggak kelihatan detail apapun dan bener-bener cuman hitam aja. So, mungkin kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita juga ya. Jangan dikira kalau rumah kalian nggak pernah kejadian aneh, itu berarti sama sekali nggak ada sosok yang nempatin rumah kalian. Coba deh pasang kamera CCTV di rumah kalian. Barangkali nih ya, bakalan ketangkep sosok kayak di rumah Chris yang tadi. So, video yang berikutnya ini aneh banget ya. Karena video ini sampai dibahas dan masuk ke program pemberitaan nasional di Meksiko. So ada seseorang yang tinggal di daerah pinggiran Kota Meksiko, ngedengar ada suara tangisan perempuan di dekat rumahnya di malam hari. Otomatis doi ini keluar rumah ya buat nyari tahu ada apa. Tapi begitu doi keluar rumah, doi itu shock banget karena ini yang doi lihat. Así no es un barrio en El Salvador juran y perjuran haber grabado el fantasma de una mujer cruzando una calle. Vamos a verlo, es un video captado con un celular que muestra lo que parece ser una silueta femenina caminando envuelta en una capa negra para luego desaparecer entre los carros y un muro. El hombre que grabó el video cree que es el fantasma de una mujer que fue violada y asesinada en ese lugar. Ada sosok wanita berjubah hitam yang berjalan di tengah jalan. Sosok itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun dan cuman siluet berwarna hitam aja. Orang yang ngevideo ini juga sambil ketakutan ngevideo ini karena dia sama sekali nggak yakin ya apakah yang tadi itu orang atau bukan. Banyak warga Meksiko yang percaya kalau yang tadi itu bisa jadi adalah sosok La Llorona, yang merupakan hantu urban legend di sana yang sangat terkenal dan juga karena suara tangisannya yang dianggap mirip banget. Tapi nih ya nggak sedikit juga yang ngeraguin akan keaslian video ini karena sekali lagi sumbernya itu yang nggak jelas. Tapi perlu diingat ya bahwa video ini disiarkan langsung di salah satu program televisi nasional di Meksiko. So gue rasa nih ya, buat masuk ke redaksi berita TV nasional itu pastinya ada proses seleksi dan filtering dan nggak mungkin ya sesuatu yang sifatnya hoax itu bakal ditayangin di TV. Ghost Hunter elemen Bano udah pernah gua bahas beberapa kali di video-video gua Karena video-video itu menurut gua super creepy dan bakalan menarik buat kita bahas. Nah di video kali ini, Doi itu explore ke sebuah shelter yang dulunya pernah dipakai sebagai basis Perang Dunia Kedua. Tapi saat ini udah gak terpakai lagi dan udah terbengkalai. Dan pas Doi baru masuk aja, gak lama setelah Doi mulai videonya, tiba-tiba ada kejadian aneh yang terekam di video. That scared me. The Hello? Okay, so... It's not plugged in. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, ada sebuah pesawat telepon yang bisa berbunyi. Padahal itu jelas nggak mungkin ya. Mana ada sambungan kabel telepon di shelter yang udah abandoned kayak gitu. Apalagi, Bano tuh juga bilang Bahkan, pesawat telepon yang tadi itu sama sekali nggak dicolokin ke listrik. So, gimana ceritanya? Telepon itu bisa bunyi. Tapi, keanehan yang dialamin Bano nggak cuma sampai di situ doang, guys. Like, you know, till we just can't explain it by anything. Uh, by, by anything. But... No. Oke, okay. That... I saw it moving I... just completely... Ada sebuah papan yang bisa berdiri sendiri. Padahal jelas banget ya, awalnya papan itu dalam kondisi jatuh dan bisa berdiri sendiri tanpa ada yang menyentuh. Fenomena tadi itu terekam jelas di kamera banu. Bahkan banu sempat ketakutan habis kejadian yang tadi. Pas gua zoom dan gua ulang-ulang nonton video yang tadi Gue juga sama sekali nggak ngelihat adanya benang, senar dan semacamnya yang kira-kira bisa ngegerakin papan itu. Tapi nggak lama kemudian, Doi ngumpulin lagi keberaniannya buat masuk ke dalam. Doi bertekad buat lanjutin eksplorasinya sampai selesai. Nah, abis itu Doi pulang dan edit videonya. Tapi pas Doi ngedit, Doi itu baru sadar tanpa Doi sadari ada sosok yang ikut terekam di salah satu videonya. Perhatikan baik-baik. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff. So okay, the sound was definitely from here. Udah jelas banget ya sosoknya itu yang mana. Dan gua itu creepy banget, men. Karena kalau kalian perhatiin baik-baik, walaupun sosok yang tadi itu sempat kesorot sama lampu senter bano yang terang banget, sama sekali nggak kelihatan detail apapun dan sosok itu warnanya bener-bener hitam total. Apalagi di beberapa frame gue sempat amatin sosok yang tadi itu kok mirip pocong ya? gua nggak tahu ya apakah ini cuma cocokologi aja, siluet yang tadi itu kebetulan mirip poci,